Joni Botak tewas dianiaya dan ditembak pimpinan KKB lainnya Luis Kogoya di Intan Jaya, Papua Tengah Joni dibunuh usai dituduh sebagai mata-mata Joni Botak merupakan pimpinan KKB dan masuk dalam daftar pencarian orang DPO Dari rekam jejaknya Joni disebut tak segan membunuh warga sipil dan aparat keamanan. Sebelum pembunuhan terjadi, Joni Botak sempat dilaporkan berupaya masuk ke Tembagapura, namun aparat keamanan sudah terlebih dahulu membangun pos-pos di titik yang diduga merupakan jalan setapak yang digunakan KKB masuk ke Tembagapura. Diketahui wilayah operasi Joni Botak di sekitar Tembagapura, yang merupakan daerah penambangan PT. Freport hingga ke Intan Jaya. Ada juga informasi warga terkait penyebab Joni Botak dieksekusi. Menurut keterangan masyarakat yang ke TKP, inisial IG menyampaikan pihak dari POK Joni Botak dan kelompok KKB dari Luis Kogoya, Aronikula sempat berdebat terkait penerbangan yang masuk di Bandara Beoga, yang hingga saat ini jalur penerbangan terhenti akibat insiden penembakan yang terjadi beberapa waktu lalu, dari kelompok KKB Joni Botak menginginkan pesawat tetap beroperasi ke Beoga, sedangkan dari kelompok KKB Lewes Kogoya dan Arodi tidak menginginkan pesawat jalur penerbangan BEROPRASI di distrik Beoga. Dari perdebatan itu menimbulkan keributan antara kedua kelompok KKB yang mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka maupun MD. Adapun empat unit rumah milik warga sipil Kampung Julukoma yang dibakar dari pihak KKB Sep. 1. muamang alias SMS warga sipil telah ditembak menggunakan senjata api yang mengakibatkan korban MD dan langsung korban dibakar. 2. Joni Botak POK KKB telah ditembak menggunakan senjata api oleh pihak lewis Kogoya dan Arudikula, mengenai di bagian kaki kanan, dan ditebas di bagian kepala belakang menggunakan parang sekarang dalam keadaan kritis. Tiga Elawan Dagau KKB kelompok Joni Botak ditembak di bagian dada menggunakan senjata api dan mengakibatkan korban dalam keadaan kritis. Empat, empat unit rumah warga sipil telah dibakar oleh kelompok KKB Herman menjelaskan KKB dua hari terakhir melakukan penyerangan terhadap Teni Polri di Kampung Sembili dan Kampung Bilogai. Kontak tembak antara KKB pun tidak dapat dihindari. Kejadian itu mengakibatkan masyarakat di Kampung Samili, Kampung Kusage, Kampung Mamba Bawah dan Kampung Milogai resah, karena KKB kerap menjadikan warga sebagai tamengnya, hingga mengancam nyawa masyarakat, jelasnya. Warga pun melengkapi diri dengan busur panah. Mereka bersepakat ingin terlibat mengusir KKB dari wilayahnya.